Gempa 7,4 SR Guncang Selandia Baru, gempa bumi berkekuatan besar telah mengguncang South Island di Selandia Baru, menurut 2 Geological Survey. Lindu 7,4 Skala Richter SR itu terjadi tengah malam dan berlokasi sekitar 95 km dari Christchurch, dikutip dari AC, Minggu, tanggal 13 bulan 11 tahun 2016. Chris sehingga hingga saat ini masih belum pulih dari gempa yang mengguncangnya pada 2011, di mana 185 orang tewas dan menghancurkan pusat kota. Selandia baru merupakan negara yang terletak di Ring of Fire, yakni daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera pasifik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan adanya kerusakan dari gempa yang terjadi di South Island. Surat kabar Herald mengatakan, getaran gempa terasa hingga ke Wellington, di mana terdengar suara sirene dan orang-orang melarikan diri dari gedung. Beberapa dari mereka menangis. Pacific Tsunami Warning Center Amerika Serikat mengatakan, tidak ada ancaman tsunami atas gempa tersebut. Gempa berkekuatan 7,1 SR mengguncang 169 km timur laut Gisbon di North Thailand pada September lalu, di mana memicu adanya peringatan tsunami. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan bangunan, namun tidak menimbulkan korban luka. Namana Ramasi Starat Amatia mencuat setelah dirinya mengkritik keras pembahasan Papua Barat di forum PBB, New York, Amerika Serikat, dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13-26 September. Perwakilan Indonesia untuk misi tetap PBB itu merespons komentar enam pemimpin negara. Para pemimpin negara-negara pasifik mendesak respons PBB terhadap keadaan dan pelanggaran HAM yang diklaim terjadi di Papua Barat. Hal itu membuat Nara mengkritik desakan dan komentar tersebut, yang menurutnya sudah menjadi pelanggaran kedaulatan Indonesia. Munculnya Nara untuk merespons komentar-komentar dari para pemimpin negara itu ternyata membuat namanya ramai diperbincangkan di dunia maya. Bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosok muda yang mewakili Indonesia untuk menyampaikan protes pemerintahnya itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arman Nasir. Mengungkapkan bahwa saat ini diplomat muda Indonesia Nara masih starat amati mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak separatis Papua Merdeka. Hal itu tidak lepas dari munculnya nama Nara dari pemberitaan dan media sosial mengenai perannya saat sidang umum PBB, Facebooknya, Twitternya dia, emailnya dia. Semua saya dilihatin sama dia dan semuanya memperlihatkan intimidasi dari kelompok tidak bertanggung jawab, jelas Armanata saat ditemui di kantor Kemenlu RI kawasan Cikini, Jakarta. Kami senara pada saat sidang umum PBB menjawab tegas pertanyaan dari beberapa kepala negara dan pemerintahan enam negara di sekitar Pasifik mengenai adanya isu dugaan pelanggaran HM di Papua dari Gerakan Separatis Papua, UMLWP. Gerakan tersebut kemudian mempengaruhi negara-negara seperti Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Vanuatu, Kepulauan Solomon. Tuvalu dan Tonga yang mempertanyakan tentang kedaulatan Indonesia saat sidang PBB berlangsung. Gerakan separatis UMLWP akhirnya saat ini mengetahui sosok narai yang begitu gencar diberitakan di media. Sehingga mengetahui tentang data diri diplomat tersebut, ia akhirnya terungkap siapa dia, kapan dia jadi diplomat, kapan masuk ke Kemenlu dan itu diketahui oleh gerakan separatis, kata Armanata. Diberitakan sebelumnya, Indonesia melalui naras mengkritik keras tudingan pelanggaran HM di Papua Barat dalam forum resmi PBB dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13-26 September itu. Pemimpin enam negara pasifik mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua. Mereka membahas soal kekhawatiran akan keadaan dan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang terjadi di Papua Barat. Namun, disakan dan pembahasan itu dikritik keras oleh diplomat perwakilan Indonesia untuk misi tetap PBB, Nara Masistara Amatia, menurut Nara. Desakan dan komentar itu hanya berlatar politik dan sengaja diutarakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara-negara lain. Bahkan, perempuan cantik ini mengatakan dengan berkomentar seperti itu, secara tidak langsung kedaulatan Indonesia telah diganggu-gugat di media sosial dan media daring. Nama diplomat muda asal Indonesia ramai diperguncingkan, selengkapnya, pujian banyak dialamatkan kepada perempuan cantik berusia 34 tahun ini. Pasalnya, sikapnya yang tegas di dalam forum PBB di New York dianggap penting memperhatikan kedaulatan negara RI dari ronrongan asing. Dia membalas pernyataan Presiden Nauru dan Presiden Kepulauan Marshall serta empat Perdana Menteri dalam sidang Majelis Umum PBB. Empat Perdana Menteri itu adalah PM Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Tongai yang hendak merondrong keberadaan Papua Barat, namun gitu. Kementerian luar negeri menyayangkan banyak pihak yang kemudian mengangkat profil NARA dengan gitu detail hingga biodata pribadi. Iya kami menyayangkan, justru substansinya tidak kena. Tapi malah orangnya yang diangkat apa yang dibicarakan NARA itu masalah kedaulatan. Jelas juru bicara Kementerian luar negeri, Armanata Nasir, saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta. Kamis, tanggal 29 bulan 9 tahun 2016. Nara saat sidang PBB melakukan jawaban terhadap pertanyaan dari beberapa kepala negara dan pemerintahan mengenai adanya isu tidak benar mengenai Papua dari Gerakan Separatis Papua, UMLWP. Apa yang diucapkan Nara, kata Armanata, akan diucapkan oleh seluruh diplomat yang saat itu berada di sidang umum PBB. Ini masalah kedaulatan dan saya yakin mau saya yang ngomong atau siapapun yang bicara saat itu akan memberi pernyataan yang sama, kata dia.